untuk masyarakat publik yang ada dimanapun berada di, di Nusantara Indonesia dunia sudah kita tahu bahwa sudah bertransformasi dari analog ke digital sejak tahun 2009 Indonesia satu-satunya yang belum analog switch off sangat disayangkan ini adalah PR kita semua Agar Indonesia secepatnya masuk ke era digital dalam penyiaran ini Coba bayangkan seberapa banyak kerugian bangsa Akibat kita belum masuk di penyiaran digital Yang harus ditanggung oleh masyarakat, rakyat kita sendiri Dan walaupun kita terlambat Ya, Tidak ada kata lain bahwa lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali Yang jelas pemerintah sudah melakukan suatu kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2020 uh, kemarin, tahun kemarin Bahwa digitalisasi penyiaran paling lambat tanggal 2 November 2022, Artinya kira-kira setahun lagi dari sekarang. Nah sekarang seluruh masyarakat Indonesia baik praktisi maupun masyarakat uh, akademisi dan juga pemerintah harus sungguh-sungguh mendukung digitalisasi ini. Kita melihat dari segi kesiapan pemerintah Kesiapan para swasta atau para praktisi penyiaran Semua sudah bisa terpenuhi untuk uh, melakukan daripada analog switch off ini Istilahnya atau bahasa singkatnya Walaupun sekarang dilakukan analog switch off Itu sebenarnya sudah tidak ada masalah Sudah tersedia kanal-kanal semuanya Apalagi dalam tempo masih ada setahun lagi, kesiapannya akan semakin mantap dan semakin sempurna dalam mendukung digitalisasi ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah penyelenggara multiplexer di luar dari 12 kota telah dilakukan dan semuanya sudah uh, bersiaran. Termasuk Nusantara TV sebagai pendatang baru atau katakanlah uh, uh, penyiaran swasta pertama digital di Indonesia telah mendapat kepercayaan, yaitu untuk penyelenggara multiplexer di Lampung dan di Bali. Dan kami telah melaksanakan itu dengan baik dan sudah bersiaran. Yang perlu kita lihat masih ada di 12 kota. Di mana masalah-masalahnya uh, dalam hal ini perlu pemerintah secara transparan untuk memberikan kesempatan-kesempatan juga seluas-luasnya kepada perusahaan-perusahaan atau praktisi-praktisi dengan seadil-adilnya si untuk bisa berpartisipasi juga di dua belas kota asyeni liston tersebut. Ini salah satu juga yang perlu dikawal oleh ATSDI dalam rapornas ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita menumbuhkan para anggota ATSDI agar bisa mereka berdaya saing dan bisa bersiaran dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Dan tetapi memberikan suatu infek profesionalitas baik di siarannya maupun di dalam proses aspek uh, dukungan kepada pemerintah maupun aspek bisnis yang menjadi uh, mendukung kelangsungan atau sustainability daripada penyiaran kita tersebut. Tanpa dukungan swasta yang uh, luas, tanpa terjadi suatu namanya persaingan yang sehat dan tidak adanya monopoli atau praktek-praktek praktek kartel yang selama ini terjadi di dunia penyiaran, menurut saya ini harus kita perbaiki di era-era yang akan datang. Oke, kita tinggalkan, kita lupakan daripada model-model tradisi yang lama. Dengan model yang baru, yaitu persaingan sehat dan juga keadilan yang dalam hal ini pemerintah yang mengatur daripada fungsi-fungsi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk semua uh, pelaku dunia usaha di bidang penyiaran itu diperlakukan sama. Ini juga nanti yang perlu dikawal oleh uh, ATSDI dengan anggotanya uh, dan bisa disimpulkan di dalam notulen hasil daripada RACORNAS ini yang bisa kita serahkan kepada pemerintah maupun kepada publik, masyarakat Indonesia. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina merasa bangga dan senang melihat daripada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengurus harian ATSD dalam RAKORNAS ini, sehingga RAKORNAS seperti ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan juga untuk meningkatkan daripada profesionalitas transparansi yang terukur dan juga kebijakan-kebijakan yang adil dari pemerintah untuk tumbuhnya penyiar-penyiar baru dan juga diversifikasi dari ownership perusahaan penyiaran di seluruh Indonesia. Tugas kita adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati siaran televisi digital dengan kualitas yang bagus dan dengan harga yang murah. Sehingga semua pertumbuhan ekonomi akibat daripada penyiaran, biaya penyiaran yang tidak terlalu tinggi, itu akan menj menjadikan multiplier effect di dalam meningkatkan uh, perekonomian di daerah atau mengurangi biaya dalam hal ini meningkatkan pendapatan dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dal melalui daripada... Semakin kompetitifnya harga barang dan jasa karena sudah mengurangi daripada biaya-biaya promosi yang besar yang dilakukan oleh para industri-industri sebagai praktisi yang menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat eh, prakornas ATSDI tahun 2021 sukses selalu dan selalu tetap berpegang pada kepentingan bangsa dan negara untuk bisa melanjutkan digitalisasi secara tepat waktu demi membangun ekonomi yang lebih kompetitif. Artinya, ekonomi bangsa Indonesia yang berdaya saing secara global melalui dunia penyiaran dan juga melalui Industri-industri yang menghasilkan barang dan jasa di bidang penyiaran. Untuk itu, uh, saya juga mengucapkan uh, terima kasih kepada Pak Geriantika Kurnia sebagai direktur penyiaran uh, Kemkominfo yang selalu aktif memberikan masukan-masukan, memberikan kebijakan-kebijakan tentang digitalisasi, pentingnya digitalisasi untuk bangsa dan negara. Sehingga Pak Gerianteka ini tidak henti-hentinya menyuarakan digitalisasi dan berkeadilan dalam meningkatkan fungsi-fungsi uh, penyiaran dalam check and balances daripada pemerintahan ya, dan juga meningkatkan daripada keterbukaan informasi, tetapi tetap harus yang kontrolable, yang dapat dikontrol oleh Kemkominfo dalam memberikan apa namanya perizinan-perizinan yang memang hanya dibutuhkan dalam peningkatan stabilitas negara, dalam peningkatan pendapatan bangsa dan negara, peningkatan daripada pendapatan masyarakat dan juga menghidupkan daripada industri-industri penyiaran yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Salam digital, sukses selalu, dan Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tampopolon mm yang sudah memberikan pengarahan sekaligus sambutan, meskipun beliau tidak bisa hadir di sini, tapi Bapak tetap memberikan pengarahan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu talk show dengan tema era TV digital dan bangkitnya ekonomi kreatif. Talkshow ini akan dipandu langsung oleh Bapak Roni Agustiar selaku Ketua Humas ATSDI. Langsung saja kita panggilkan Pak Roni untuk maju ke depan. Dan selanjutnya kami juga panggilkan untuk para narasumber. Yang pertama ada Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Geriantika Kurnia Selanjutnya kami Cek. panggilkan juga Kepada Bapak Agung Suprio Selaku Ketua KPI Pusat Dan yang terakhir kami panggilkan Kepada Bapak Dr. Adiana Selamat Selaku Ketua KPID Jawa Barat Boleh hadirin yang berbagi, Tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita Cek. Dan untuk selanjutnya talkshow ini akan dipandu langsung oleh Bapak Roni Agustiar, kami persilahkan baik terima kasih untuk uh, pembawa acara saya mungkin agak sedikit buka ini ya apa namanya ah masker gitu ya nggak apa-apa ya izin izin karena saya sudah divaksin juga udah aman PCR juga udah aman eh uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini Dan luar biasa sekali karena hari ini merupakan satu titik awal bisa dikatakan seperti itu Munculnya sebuah momentum dari televisi digital Dan Alhamdulillah ATSDI sebagai asosiasi yang selama ini juga getol ya Untuk mendorong pemerintah agar segera uh, mengeksiskan yang namanya TV digital Siaran TV digital perjuangan atasi atasi cukup panjang dan mulai dari uh, apa namanya kompromi-kompromi yang kita lakukan sampai bahkan kita aksi turun di jalan pada saat itu dan Alhamdulillah ada teman-teman uh, dari kominfo kemudian juga ada teman-teman dari KPI yang selalu bersinergi dengan kami baik rekan-rekan uh, semuanya pemirsa yang ada di rumah uh, berbahagia sekali kita kesempatan kali ini kedatangan para tokoh decision maker, bisa dikatakan seperti itu ya mereka-mereka mereka yang di depan ini luar biasa, saya siapa dulu Pak Geri selamat sore Pak Geri selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam iya, baik beliau merupakan direktur penyiaran dari Kominfo dan saya yakin uh, pemirsa yang ada di rumah juga udah gak asing lagi dengan Pak Giri Karena beliau jadi bintangnya TV Digital begitu ya Sejak awal juga beliau mengikuti perkembangan TV Digital Dan bahkan beliau yang uh, menjustifikasi TV Digital harus muncul Gitu memberi dorongan Kemudian ada juga Nah kalau beliau yang satu ini saya yakin juga pemirsa yang ada di rumah uh, Sangat hafal dengan wajah beliau ya Karena akhir-akhir ini beliau ini wajahnya sering muncul di TV itu iya. kan beliau ganteng kalau maskernya dibuka ganteng nah beliau uh, adalah bapak Agung Supriyo ketua KPI Indonesia iya, nah. iya, iya, iya. selamat datang Pak Agung nanti dibuka aja maskernya Pak <laughs> boleh ya ikut ikut saya aja Pak Aman Pak baik kemudian satu lagi yang nanti uh, dalam waktu dekat besok ya besok beliau juga punya hajat yang sangat luar biasa Uh, dimana memberi kesempatan dan peluang kepada seluruh uh, perusahaan televisi kemudian uh, ya yeah. kemudian uh, apa namanya perusahaan televisi dan juga konten uh, kreator dan baru kali ini beliau mencatatkan sebuah sejarah melibatkan konten kreator dalam hajatan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat biasanya nggak yeah. pernah dan ini satu prestasi yang luar biasa kita sambut dengan tangan yang meriah inilah Bapak Adiana selamat dari ketua ketua KPID Jawa Barat Kang beliau juga ganteng ya karena beliau juga uh, baru aja menyelesaikan uh, dokter ya Pak ya <laughs> masih muda Oke okay. kalau kita melihat bapak-bapak yang ada di depan ini tokoh-tokoh yang ada di depan ini kita optimis ya bahwa era TV digital dengan membangun ekonomi yang kreatif akan semakin cerah ke depan. Tapi jangan lupa, di balik eh, apa namanya, susahnya munculnya sebuah undang-undang karena TV digital itu harus muncul, disertai dengan payung hukum yang sangat kuat. Gitu kan? Nah, apa nih payung hukumnya? Kemarin kan di undang-undang kepenyiaran, sorry, undang-undang eh, penyiaran itu juga tertahan di sana, tersandra kalau bahasanya Pak Tulus dari ATSDI tersandra di legislatif gitu, di balek apalagi nah sekarang ada undang-undang yang bisa menjadi payung hukum bagi eksisnya TV digital yang ada di Indonesia undang-undang nomor berapa coba? betul, nomor 11 undang-undang ya. nomor 11 nah di belakang undang-undang nomor 11 ini ada salah satu sosok yang sangat luar biasa, yang sangat getol untuk memperjuangkan lahirnya undang-undang cipta kerja undang-undang nomor 11 ini. Dan beliau hadir di antara kita juga tapi via Zoom. Kita sambut dan berita bukan yang meriah untuk Ibu Sondang Tampu Balon. Bu Sondang. Halo selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Ibu Sondang. Sehat ya, Bu? Sehat, alhamdulillah sehat. Se saya lihat fotonya Ibu, wah semangat gitu saya jadi ikut semangat, Bu. <laughs> baik baik sebelum kita sebelum kita kenar sumber yang ada di depan saya ingin ingin mendengar dulu nih ibu sondang karena yang paling akhir tadi saya sebut dan ibu sondang ini juga sebagai salah satu ya yang uh, apa melahirkan atau menjadi salah seorang yang bisa melahirkan ya namanya juga ibu bisa melahirkan yang bisa memunculkan sebuah undang-undang yang sangat bersejarah undang-undang cipta kerja Bu, mungkin boleh diawali dari Ibu dulu nih. Saya ingin bertanya. Bisa nih Bu diceritakan bagaimana si liku-liku di DPR? Karena kami sangat merasakan sekali ketika di DPR itu adu kepentingannya luar biasa sekali. Nah, Ibu ini salah seorang pelaku yang ada di dalam uh, gedung legislatif, Bu. Bu Sondang, kami persilakan. Silakan. Ya, baik. Uh, Pertama-tama saya mau menyapa dulu teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati yang ada di layar kaca saat ini. Uh, Bapak Geriantika Kurnia, pelaku direktur penyiaran Kementum Info, Yang kita tahu juga, sama tahu bahwa kemarin di... Perjuangan kita sama-sama ya Pak di Undang-Undang Cipta Kerja Luar biasa uh, Apa namanya uh, Kerja keras kita Kemudian ada Pak Agung Supriyo selaku Ketua KPI Pusat Kemudian ada Bapak Adiana Slamet Ketua KPI di Jawa Barat Ketua Umum ATSDI Bapak Eris Munandar Serta para pengurus Dan juga seluruh anggota ATSDI Dan juga para seluruh pemirsa yang hadir Bahwa uh, Pak Roni, betul sekali bahwa saya sebagai salah satu uh, anggota yang anggota fraksi dari PD Perjuangan yang ditugaskan untuk mengawal dari Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 dan alhamdulillah uh, perjuangan panjang salah satunya adalah uh, bab pasal 60A yaitu uh, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman uh, dari ATSDI bahwa bagaimana analog switch off itu bisa segera diwujudkan Nah kalau, kalau saya boleh cerita bahwa pembahasan dari bab demi bab Tidak hanya di sektor penyiaran ada banyak sektor yang dibahas pada saat uh, penyusulan daripada RUU uh, Apa namanya? Undang-undang Cipta kerja itu kan sangat-sangat uh, intens sekali ya Kepentingan politiknya, keberpihakan dan lain sebagainya Tapi alhamdulillah bagaimana kami bersama teman-teman Selalu konsisten untuk memperjuangkan dan mengawal yang menjadi hak-hak dan kepentingan masyarakat umum Salah satunya adalah analog switch off Kalau, kalau boleh, boleh cerita mungkin kemarin itu ada yang usulkan lima tahun Ada yang usul satu tahun, ada yang usul 2 tahun Bahkan ada yang mengusulkan Indonesia tidak perlu analog switch off kalau membuka rekamannya ada yang menyatakan itu. itu apa analog switch off itu memberatkan masyarakat dan lain sebagainya Walaupun kita sudah membuka fakta-fakta dan data-data bahwa analog switch off harus segera dilakukan Tidak bukan karena Indonesia saat itu negara yang menjadi daftar terakhir yang belum analog switch off Tetapi apa bukan sekedar uh, apa namanya alih fungsi daripada teknologi Tapi kita mengerti data-data yang kami sampaikan pada saat itu bahwa ada potensi atau opportunity loss yang dimiliki oleh Indonesia bahwa ada sebesar uh, apa namanya 400 sebentar saya buka datanya sambilan ini ada sebesar uh, opportunity loss yang dimiliki oleh Indonesia adalah 443 triliun produk domestik bruto yang bisa dinaikkan dari penataan ulang spektrum frekuensi dan juga opportunity loss penerimaan pajak maupun bukan pajak sekitar 77 triliun setiap tahun Nah oleh karena itu ASO ini pun juga apa akan menghasilkan kurang lebih puluh ribu lapangan pekerjaan baru Dan juga satu ribu unit usaha baru yang kalau diterapkan ini akan meningkatkan yang namanya tema yang dibawa oleh ATSD sekarang yaitu ekonomi kreatif nah oleh karena itu ini bukan hanya sekedar mengenai masalah alih fungsi daripada teknologi tetapi ada opportunity loss yang disampaikan di sana mungkin itu dulu kali ya yang saya bisa baik. sampaikan uh, saat ini baik Begitu. baik ya baik bu Sondang uh, satu lagi bu yang uh, sebelum kita ke narasumber yang lain bu uh, ya. kalau kita lihat angka-angka yang tadi disodorkan oleh bu Sondang gitu kan sangat uh, sangat sangat menjanjikan sekali gitu ya tapi Uh, saya yakin juga tantangannya juga tidak Lepangan tidak kecil gitu, baru, nah, dari juga untuk uh, pekerjaan baru dan juga di 181.000 unit usaha baru kira-kira apa yang lagi yang akan dilakukan yang tadi sudah menggunakan atau namanya pekerja, tema gitu. yang dibawa nah, oleh ini, ya. yang saat ini dilakukan oleh komisinya Bu Sondang nih. Ya, sebenarnya saya tidak berkaitan langsung dengan komisi uh, penyiaran Kominfo karena itu sudah di komisi 1 tetapi saya di komisi 6 tetapi kami punya concern yang sangat uh, intens dengan yang namanya ya. uh, bagaimana uh, alih daripada analog menuju digital. Tetapi kami sekarang mengawal dan sang, kami sangat mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan antara DPR RI dan juga pemerintah saat ini dengan sudah uh, menerbitkan ya aturan yaitu PP nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran yang mengharuskan Uh, Aso itu harus uh, Aso itu Aso digital itu harus dua tahun pada tanggal 2 November 2022 dan juga uh, peraturan Menkominfo nomor 11 tahun 2021 ya tentang yeah. perubahan uh, nomor 6 2021 dan kita akan terus mengawal uh, apa namanya Aso ini jangan sampai kalau tadi saya saya mengikuti ini dari awal Kebetulan pembukaannya Pak Geri tadi menyampaikan bahwa jangan sampai batal uh, lagi 2 November 2022 begitu ya. Dan ini kita akan terus karena itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. Dan Baik. kami berharap kami berharap bahwa uh, pemerintah jangan ragu-ragu untuk benar-benar ya. menyelesaikan dan menuntaskan daripada analog switch off ini, Baik. kalau kata Kopassus ragu-ragu mendingan mundur gitu, Pak. <laughs> Baik, Ibu Sodana, terima kasih banyak tepuk tangan dulu untuk Ibu Sodana Tamu Bolon. Baik, Baik. kita dari, dari Gedung DPR, dari legislatif, kita ke eksekutif <laughs> gitu kan. Jadi, biar imbang, biar balance gitu, Pak Giri. Siap-siap micnya, Pak. <laughs> Pak Giri, ada uh, setumpuk asa, setumpuk asa, setumpuk harapan yang ada di, di, di apa ya di angan-angan masyarakat Indonesia bangsa Indonesia bahwa ketika nanti analog switch off ya 2 November 2002 nanti tahun depan itu wah akan membuka apa ya peluang kerja ekonomi kreatif dan lain sebagainya Pak pemerintah gimana nih Pak jurus-jurusnya jangan jangan jangan nanti yang terjadi malah sebaliknya karena kita tahu bahwa TV di ini kan TV pendatang baru ya. TV pendatang baru sementara 700 TV yang lain pemain lama gitu kan Nah Pak gimana nih dari pemerintah bisa ya siapa tuh ada angin segar yang pemerintah Oke okay, nanti kita uh, buat akan seperti ini regulasinya akan kita buat seperti ini kemudahan-kemudahannya sehingga uh, ekonomi kreatif akan melihat dengan sendirinya gimana Pak Giri baik terima kasih <tuh> Mas Roni itu selalu memprovokasi, <gur> Sampai Bu Sondang juga berapi-api menyampaikan isi yeah, ketika Undang-Undang Cipta Kerja selesai. <gur> Tapi menarik kalau nggak ada moderator kayak gini nggak seru, gitu. dulu. <gur> <gur> Jadi tadi Bu Sondang udah sampaikan <gur> kalau pindah dari analog ke digital, digitalku ya seperti dulu kita berubah dari uh, TV hitam putih ke berwarna kemudian dari telepon itu dari tuji ke 3G ke 4G nanti bentar lagi 5G itu karena perubahan teknologi tapi yang diharapkan ada multiplayer efeknya itu nah hmm kita mengharapkan itu adalah multiplier efeknya, makanya target ASO 2 tahun yang nanti akan berakhir 2 November 2022 itu itu yang diharapkan itu adalah segera selesai kenapa? Di situ ada <coughs> uh, efisiensi frekuensi yang luar biasa jadi uh, TV analog itu boros satu frekuensi yang sekarang hanya dikuasai oleh mereka sendiri gitu. uh, boros frekuensi, boros kos juga, tapi di kita kan bisa sampai uh, 13 atau SD atau 7 yang HD nah 112 ini semakin cepat, itu semakin bagus, kenapa tadi potensi ekonomi yang multiplier efek uh, masalah pertumbuhan ekonomi kemudian lapangan kerja itu akan akan uh, ada dampaknya kalau frekuensi ini segera selesai gitu untuk apa tadi di saat COVID uh, di di satu pihak kita nggak mau ada COVID tapi di uh, sisi lainnya COVID itu membuka wacana kita mempercepat yang dulu berpikir mungkin gimana sih caranya jualan segera macam melalui online internet dulu mungkin tahapannya masih wacana ketika COVID ini dipercepat semuanya bayangkan pelajar yang tatap muka itu dipaksa harus dari rumah jualan bisnis di luar eh, dipaksa dari rumah semua kerja juga dari rumah, ini memaksa kita harus menyiapkan infrastruktur yang maksimal, optimal coba bayangkan Kang Roni kalau di rumah WFH, gak ada internet dan benar-benar sekarang internet itu, coba ya, saya betul. aja dari kantor ke daerah Uh, hi aja muter-muter internet sangat diperlukan ya, betul. <tuh> jadi itu untuk broadband kalau internet ini benar-benar setara dengan luar broadband kapasitasnya cepat masalah isu pelajar mahasiswa pekerja pembisnis mau kerja di mana-mana nggak ada isu itulah yang tadi berdampak terhadap multiplier effect orang sekarang siapapun bisa jadi pengusaha lawannya uh, tipinya apa? Uh, inspira. inspira lawannya inspira adalah mahasiswa yang kreatif masing-masing bisa jadi pengusaha lawannya inspira harus buat gedung harus bayar gaji mahasiswa yang kreatif kolaborasi tiga orang bisa menghasilkan uang yang kompetitornya jadi seperti itu uh, kemudian ibu-ibu <coughs> siapapun juga yang punya hobi dan itu kreatif pindahnya tinggi sekarang bisa jadi uh, multiplier effect untuk ekonomi itu dari tadi sisi pekerjaan yeah. sama pembukaan kerja baru Kemudian dari sisi sekarang bikin infrastruktur. Nih. Infrastruktur itu berarti kan ada uh, pindah ke digital itu ada uh, setobok. UMKM, TKDN ini kan mereka udah bisa bikin. Kemudian geliatnya sekarang dengan migrasi anal ke digital itu Masyarakat bisa jualan setobok di mana-mana. Itu lumayan luar biasa. Mm. Di samping itu, konten kreator, nah, konten kreator ini uh, sangat uh, memungkinkan. 701 TV, kalau mereka tidak ada yang support atau kontennya siapa yang bikin, jadi seperti itu. <tuh> jadi, uh, ini kebangkitan yang ekonomi kreatif tuh akan berhasil kalau makin cepat migrasi analog ke digitalnya jadi itu harga. Oke jadi pasti nih Pak ya Pak Geri ya bahwa migrasi atau aso ini wajib hukumnya gitu ya karena Masyarakat jadi khawatir kemarin itu sudah Aso tahap pertama tiba-tiba ditunda Pak Giri. Wah ini pada keringat Dingin semua para owner TV digital Jangan-jangan nanti Aso yang November Tahun depan itu juga ada apa lagi gitu, Pak. Gimana Pak? Ini khawatir banget mereka Pak uh, Kita uh, Kemarin mempertimbangkan semua Aspeknya ketika Uh, untuk migrasi analog ke digital itu ada empat yang harus disiapkan pertama adalah infrastruktur digitalnya kedua adalah tadi perpindahan 701 tv-nya ke siaran digital ketiga ekosistemnya adalah uh, penerimaan TV dan setoboknya yang terakhir ada sosialisasi nah kita mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dan aspek regulasi, undang-undang amanat undang-undang penyiaran uh, tahapan yang lama itu kita sudah simulasi dan sebenarnya dari hasil uh, gugus tugas, tidak ada isu di tahapan yang lama itu tapi problemnya ketika akan eksekusi pada saat COVID yang sangat tinggi itu uh, terus terang banyak Uh, pelaku industri teknisi yang terpapar pada saat pemasangan infrastruktur yeah. pembagian setobok tidak bisa dilakukan segala macam kemudian masyarakat juga masih uh, perlu sosialisasi nah dengan adanya masukan-masukan ini kita COVID-nya fokus dan alhamdulillah kan sekarang udah terkendali ya yeah. Indonesia termasuk levelnya yang paling bagus di dunia. Kedua, dari sisi infrastruktur sekarang sudah selesai juga. Oh. Yang seleksi di 22 provinsi udah on semua. Oh. Ah, ketiga, sosialisasi udah semakin masif, masif gitu. Oh. Dan ah, dari vendor vendor STB juga udah semakin luar biasa. Retailnya udah ada. Nah, seperti itu kita tinggal mengoptimalisasi satu infrastrukturnya. Kalau digital, itu sinyalnya harus benar-benar ada, yeah. karena digital itu satu. Kalau ada sinyal, pasti terima. Masyarakat itu akan merasakan yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih. Uh, canggih teknologi itu akan merasakan. Jadi, itu harus dipastikan, Baik. jangan sampai. Uh, Muk itu hanya on sekedarnya saja itu. Dimasih. Eh uh, di daftarnya on 22 jam gitu maksudnya Pak ya. Tapi realitanya 4 jam gitu ya. Iya, <tuh. tuh. tuh>. itu memang harus diawasi, Pak. Harus kalau perlu disentil yang kayak kayak gitu Pak Giri. Baik. Baik. Pemirsa di rumah kita masih dalam talk show dalam rangka eh uh, Rakornas ATSDI mengambil tema TV Digital dan bangkitnya ekonomi kreatif dan saya masih ditemani narasumber-narasumber yang dahsyat yang ada di depan ada Pak Giriantika Kurnia Direktur Penyiaran Kominfo kemudian ada Ketua KPI Pusat Bapak Agung Supriyo dan ada juga Ketua KPID nah KPID Jawa Barat ini juga nanti tantangannya juga eh, akan lebih berat ya nanti akan saya kasih pertanyaan yang lebih berat Pak saya ke KPI Pusat dulu saya ke Prima dulu ini gitu kan, ke Prima eh Prima lagi, Prima televisi dulu gitu, Pagung Suprio, Ketua KPI Pagung. Semakin banyak TV digital, artinya begini, kita tidak mendikotomi nih, ada TV digital atau TV analog, karena prakteknya nanti dalam aso analog switch off semua sudah masuk ke digital gitu kan. Nah kalau dulu mungkin dari KPI ini mudah sekali nih melakukan pemantauan gitu kan itu 700 itu memang mudah gitu kan mudah agak susah juga gitu tapi sekarang tambah lagi TV digital ini Pak anggota ATSI aja itu ada 60 lebih TV digital tambah itu lagi Pak saya mau tanya nih siapkah KPI Pusat ini Pak untuk melakukan controlling sesuai dengan standar yang uh, PDK SPS nih ya yang berlaku di uh, negeri kita ini Pak Agung silakan. iya yeah, uh... Jadi kalau masalah pemantauan Kalau di KP Pusat itu memantau 18 TV berjaringan ya. 17 TV swasta uh -huh. 1 TV publik KVRI Jadi total 18 ya. Nah memantaunya itu satu TV dengan 4 orang Oke okay. Bergantian selama 6 jam Jadi satu orang misalnya Kang Adiana 6 jam diganti ya. saya Uh, Kang Adina misalnya jam 12 sampai jam 6 ya yeah. Saya jam Jam berapa ya? Oh tiap 4 jam sorry uh -huh. tiap, Oh tiap 6 jam Jadi 12 sampai jam 6 Saya jam 6 sampai Jam Pak, jam, beliau misalnya jam 00 Sampai jam yeah. 6 pagi Ini jangan-jangan Pak Agung sering, sering ganti tukar jam ini Joseph. Saya 6 pagi <laughs> Karena sampai jam jangan. 12 siang yeah. Pak Geri jam 12 siang Sampai mm. pukul 18 yeah. nah Bapak 18- sampai 00.00 okay. Jadi 46 uh, orang itu mm. uh, Sip-sipan tiap yeah. 4 orang tiap 6 jam Nah kali 18 mm. Mm. Jadi 4 orang Dikali 18 ya yeah. Nah dulu tuh kita Gedungnya di Bapak Ten. Yeah. Gedung bapaknya itu gedung lama satu lantai katanya gara-gara personil KPI gedungnya miring katanya <laughs> begitu nih serius ini <laughs> itu ya pak ya kira-kira kenapa pak ada ada, ada asumsi masyarakat masyarakat memberikan pernyataan atau pendapat atau asumsi seperti itu karena ada sebabnya kan ya yeah. nah dari analisa pak Agung sendiri apa kira-kira kenapa itu bisa terjadi pak nah. Ya karena terlalu banyak personil, sementara di Bepetan cuma satu lantai. Oh gitu. Jadi empat okay. kali delapan, eh enam empat kali delapan kemudian mm -hmm. dikali personil yang lain, yeah. Yeah. ditambah iya banyak begitu sehingga gedungnya mm. hampir miring katanya. Nah akhirnya kita pindah di gedung baru di Juanda itu dapat tiga lantai. Nah ini sudah cukup terlewasa tiga lantai. Nah untuk pemantauan sendiri ditaruh di lantai tiga ada nah, tiga khusus untuk pemantauan, nah pertanyaannya adalah, kalau dengan TV digital yang di Spanduk ini banyak banget sanggup nggak? sanggupkah KPI mengawasi begitu banyak TV, pertama begini mas, kalau sistemnya masih manual tinggal dikali nih, Misal 50 TV berjaringan 50 kali 4 orang, tambah yang 18, jangan-jangan tuh di Juanda bukan wiring, ambruk. <laughs> walaupun cuma tiga lantai, yeah. kan gitu. Nah oleh karena itu memang e, kami pernah mengusulkan kepada Komisi Satu DPR agar e, kita memakai teknologi dalam mengawasi televisi. Yeah. Jadi kalau kita lihat di nggak e, usah jauh-jauh lah di Thailand dan di Malaysia yang jumlah TV-nya tidak terlalu banyak seperti di Indonesia itu saja memakai teknologi jadi satu teknologi itu bisa mengawasi uh, semua televisi tanpa ada pemantau Pak pagung uh, saya potong Pak pagung Apakah teknologi itu benar-benar kita miliki dalam artian begini Apakah teknologi canggih yang digunakan oleh negara-negara lain kayak NHK Jepang gitu kan itu juga dimiliki oleh KPI gitu dong kan? Belum ya? Belum, masih manual <laughs> Jadi okay. saya pernah tanya begini Saya pernah tanya waktu itu ada vendor dari Thailand yeah. uh, Kalau kita kan ingin memantau tidak hanya TV tapi juga radio yeah. Nah alat dia hanya bisa mendeteksi suara Jadi kalau di radio itu sangat mudah Kalau dia ngomong bahasa yang kotor atau pornografi atau jorok okay. Itu ke detect Nah, tapi di TV itu dia belum bisa mendetect Karena TV itu kan bukan hanya teks Tapi konteks Misalnya gini, saya ngomong Anjing Nah, ternyata memang saya ngomong nggak kotor, itu ada binatang gitu Jangan loading ke depan, Pak nah, misalnya, Bawa, begitu. Ke bawah, ya. misalnya begitu <laughs> ya. Jadi, <laughs> jadi itu, itu yang namanya uh, Teks yeah. Harus ada konteks, nah, ini lebih sulit Nah, saya tanya ke vendor Thailand Alat Anda seperti apa? Alat dia ternyata hanya bisa Mendetek suara di radio. Berapa harganya? 100 miliar rupiah. Wow. Anggaran kita nggak mencapai 100 miliar. Yeah. Itu Thailand. Nah, kami kemudian jalan-jalan. Salah satu negara yang dipakai oleh Malaysia. Yeah. Ini teknologi dari Swiss itu. Uh, dia bisa mendetek suara, juga bisa mendetek gambar. Bahkan juga bisa melakukan uh, survei rating lewat lewat. Uh, set -top box, jadi paket komplit Ya Saya sih gak berani ngomong harganya berapa Tentu mahal banget dibanding Thailand Tetapi yang jelas begini Kalau undang-undang penyiaran itu Tujuannya itu kan sangat Mulia Membentuk generasi yang beriman, bertakwa mencerdaskan kehidupan bangsa Integrasi nasional dan lain sebagainya Maka Alat itu harus dibutuhkan Jadi mau tidak mau kita harus Membeli Teknologi yang mampu menjangkau penyiaran itu Dimanapun dia berada baik di seluruh Indonesia Maupun radio maupun televisi Harus ada Ini kebetulan ada Bu Sondang dari DPR. Ah itu dia Bu Sondang iya, kan? Dan Bu Sondang ini juga ngurusin juga masalah BUMN dan lain sebagainya nah, Ada di komisi 6 Bu Sondang masih ber bergabung dengan kita? Ya masih Bu Sondang Arang. ini ada keluhan dari KPI ini Alatnya jadul Bu Tolong dong dibantu dari DPR Bu Baik, Pak. Nah, nah itu adalah fungsinya dari kita DPRD di penganggaran. Nanti disampaikan apa-apa uh, saja yang diperlukan untuk mendukung daripada uh, apa namanya pengawasan di bidang uh, penyiaran Baik. dalam rangka anulovisual spinning. Baik, Terus dicatat hari. ya, Bu. Makasih Bu ya Bu Sondang ya. Wah, saya dukung Baik. Bu Sondang nih pindah ke Komisi satu Bu. <laughs> <laughs> Terima kasih Bu Sondang. Uh, lanjutnya dulu, Pak ya, Nanti ya, baru kita. Siap. Ya, ya. Silakan dilanjut. Tapi ada, ada angin segar ini ya? Nah, ini angin segar dari Bu Sondang. <laughs> Bu Sondang nah. kan. Oke. Okay. Bu Sondang, kami itu pernah memanggil dua vendor. Pertama dari Thailand, kedua dari Swiss. Iya. Yeah. Dan harganya itu ternyata mahal banget. Mm. Uh, tadi saya kasih bocoran dari Thailand aja yang pak paketnya komplit mm -mm. hanya bisa mendetek suara itu 100 miliar iya apalagi paket yang dari Swiss yang komplit hmm. dia bisa mendetek televisi suara eh, gambar suara plus dengan rating jadi kita enggak tergantung dengan Nielsen cuman masalahnya gini sih Pak Agung nanti kalau KPI dimanja iya. dengan alat-alat yang canggih nanti nggak kerja iya. gimana, so, gimana? <laughs> iya, gimana? <laughs> itu kan kerja pemantauan itu ya pemantauan iya, ya, tetap ya tapi dengan alat tetap ada gitu nah, Pasti rajin, ya. lebih rajin ya Pak Hasil Agung Pasti ya. lebih bagus hasilnya. Mantap, Tepuk tangan dulu dong <laughs> untuk KPI Luar biasa Pak Agung ya iya ya. Lanjut Pak Agung silahkan Ya itu yang pertama Ya jadi Kalau ditanya tugas KPI Yang paling utama itu adalah memantau Agar konten-konten Selaras dengan norma Selaras dengan undang-undang dasar 45 Juga selaras dengan undang-undang Coba anda bayangkan Pernah ada Orang yang ngomong di suatu Diskusi itu eh, Mengatakan bahwa Yang pertama tentang radikal Ini di TV sering muncul Betul, betul Nah betul. ini yang harus kemudian dideteksi Bahkan juga pernah bicara menyinggung masalah ras Di suatu daerah Katanya ras ini Permisif dengan hal seperti ini Padahal tidak demikian Nah, kalau hal-hal semacam ini Muncul di televisi kita Lalu Uh, fungsi pemantauan itu kurang karena alat ini kan sangat disayangkan ya betul sekali apalagi jadi, uh, ya. Indonesia kan luas gitu nah, ya hanya juga banyak sangat betul. dibutuhkan jadi ketika ada di dimanapun dia dia bisa mendetek lalu diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia sehingga fungsi pengawasannya menjadi optimal betul-betul itu dia Mas oke okay, baik. baik saya doakan tepatkan dulu untuk Pak Agung ganteng kan beliau ganteng ya oke okay. Nah sekarang saya tanya ke dari tadi udah gelisah gitu kan ke ketua KPI di Jawa Barat. Oke okay. kalau ini kaitan dengan ini nih eh uh, bangkitnya ekonomi kreatif. Pak siapa siap ya? <laughs> Oke <Okay>. Pak siap-siap <laughs> aja. Oke okay. enggak Pak Adi ini sebenarnya sering ketemu dengan, dengan kami ya dengan saya dengan tim ATSDI ketika sedang talk show di mana gitu ya termasuk di usaha kecil hingga akhirnya juga enggak nggak nggak jarang juga saya serang <laughs> itu beliau. Oke, okay, baik. Padi eh, kalau di TV-TV di daerah gitu kan. Itu kan sekarang suasana bangkitnya ekonomi kreatif itu makin kelihatan. Gitu kan? Misalnya ini ya. Untuk eh, ada TV yang mengakomodasi iklan-iklan Uh, UKM jamu misalnya gitu kan iklan jamu iklan apa iklan apa gitu kan Nah saya ingin tanya nih sampai sejauh ini apakah iklan iklan tersebut kalau dalam dalam pengawasan uh, KPD gitu ya karena Jawa Barat ini banyak sekali yang mempraktekkan itu gitu kan Apakah masih dalam dalam taraf uh, proporsional atau memang harus diingatkan Karena saya khawatir dengan ada jargon bangkitnya ekonomi kreatif Kemudian orang seenaknya menabrak aturan P3SPS Kemudian porsi iklan dengan porsi pendidikan edukatif dan lain sebagainya Terpotong Nah hak masyarakat kan juga ikut terpotong gitu kan Pak Adi, silakan gimana? Ketua kpi di Jabar Masih Kang Roni Baru aja dua kemarin Kang Roni kami melakukan ya verifikasi ya. dengan uh, beberapa penyiaran dan hmm. kami memanggil minta BPOM BP ya BPOM BP ya. Barat untuk coba sama-sama ya. iklan yang berkaitan dengan tadi yang disebutkan uh, apa Kang Roni terutama ya. iklan obat ya nah, itu kita coba banyak diskusi Kang uh -huh. uh, kami kalau toh memang uh, apa menurut regulasi gitu ya, undang-undang 32 P 3 SPS lalu kami sinkronize dengan BPOM BP itu melanggar regulasi ya karena KPI KPID ya iya adalah regulator yang ngurusin uh, apa program siaran maka kami beri surat cinta kang Roni Jadi sebagai sebab, bentuk sayang surat cinta betul sebagai bentuk sayang nah, gitu nah, kan betul karena kan, ya. uh, frekuensi ini milik publik yang tadi kang Roni bilang bahwa ya. E, publik ini harus mendapatkan jaminan. Karena Betul. Tertuang dalam Undang-Undang 32 ya Pasal yeah. 8 ayat 3 paling tidak bahwa mm. e, kami gitu ya harus menjamin informasi yang layak dan benar dalam yeah. perspektif e, apa hak asasi manusia. Nah salah satunya itu Kang Roni. Iya. Yeah. Yeah. Oke okay. okay. jadi udah benar-benar diingatkan gitu ya. ya gitu. Enggak gitu. hanya diingatkan Kang Roni. Jadi Pak Dian, uh, Pak Adi, tapi apa gini ya, kita juga bisa dikatakan uh, apa ya dilema juga ya Pak Adi ya Nanti ketika kita uh, dari KPI sendiri memanggil para pengusaha UMKM jamu misalnya, wah ini menghambat, gitu kan? Ini kan ekonomi kreatif Pak, kita sudah bangkit baginya, kenapa kita dipanggil panggil, kenapa kita dilarang larang? Nah, itu gimana menyikapi itu, Pak Adi? Yang ini banyak pertanyaan ya, bahwa ya. terutama di Jawa Barat, bahwa mm -hmm. memang ketika kami melakukan apa, polisi ya mengeluarkan kebijakan keputusan mm -hmm. dalam perspektif regulasi, ya. kami dianggap apa yang tadi dikatakan betul, Iya, tapi kemudian negara kita ini kan negara demokrasi oh. konstitusional. Uh, penyiar, demokratisasi penyiaran itu bukan berarti uh, apa uh, Seenak sendiri Tapi kemudian harus ada jelas apa, Rule of the game gitu. Ini ada undang-undang Ada P3SPS dan yang lain-lain Artinya bahwa <coughs> ketika Kita bicara pada konteks regulasi Itu semuanya harus taat Kan kayak gitu ya Termasuk misalkan kawan-kawan UMKM Kalau tau memang apa pengen ya iklannya itu ditayangkan di lembaga penyiaran lagi-lagi karena uh, frekuensi ini adalah milik publik catatannya itu ya yang ya hmm. bahwa publik harus dicerdaskan gitu ya informasi ini harus uh, menge mengedukasi mengedukatif maka silakan kawan-kawan umkm juga harus mendaftarkan itu ke Bpom BP misalkan kan itu ya. ya karena di KPI pusat kan sudah bekerja sama juga ya Mas Agung ya hmm. dengan Bpom BP ya Oke okay. dan yang lain-lain ya, ya baik, baik. Jangan sampai muncul asumsi atau uh, pendapat di masyarakat ini KPID ini uh, galak banget Sementara KPI aja nyantai-nyantai aja di apa namanya uh, apa banyak yang ngeluh Ini sinetron ini apa bajunya segala macam KPI diam-diam aja santai-santai aja KPI pusat Ini KPID ini di daerah ini kok jadi galak gini sih gitu Pernah gak ada seperti itu Pak Di Kemarin kayaknya ada yang pernah kayak gitu ya. Ini provokasi <laughs> lagi, ini enggak ada, ya, ada, kan ya. ada ya, Pak? Ya enggak ada, ya enggak oh, ada, enggak ada, enggak ada. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, Pak, artinya masyarakat Jawa Barat sadar semua gitu kan? Ya, paling kan bahwa regulasinya sama, Iya. undang-undang 32 dua, ya kan? Ya, ruhnya sama, ya, of ownership dan di procedure oh, of content aturan mainnya uh, code of conductnya sama mm -hmm. kan gitu ya P3SPS yeah. nah artinya bahwa ini kan kita bicara wilayah kewenangan kang mm -hmm. jadi mm -hmm. wilayah kewenangan ya mm -hmm. mana wilayah kewenangan KPI Pusat dan mana wilayah kewenangan KPID KPI kan baik-baik terima kasih tepuk tangan dulu untuk narasumber kita iya pemirsa masih di talkshow dalam rangka kegiatan Rakornas ya rapat koordinasi nasional asosiasi televisi siaran digital Indonesia tahun 2021 yang mengangkat tema eh, era digital dan bangkitnya ekonomi kreatif untuk narasumber ada empat orang dan satu eh, via Zoom ya ada Ibu Sondang anggota DPR RI yang juga standby dengan kita Bu Sondang masih masih bisa mendengar suara saya bu Sondang ya siap Bu ini DPR ini juga uh, punya peran yang sangat strategis ya Bu Sondang ya dalam artian dalam uh, kiprahnya untuk membangkitkan ekonomi kreatif jika dikaitkan dengan uh, bangkitnya atau mulai uh, eksisnya TV digital gitu ya nah Bu Ibu kan ada di BUMN, Membawai BUMN kemudian uh, apalagi ya UMKM dan lain sebagainya jika dikaitkan dengan dengan apa adanya TV digital ini Bu Kira-kira apa nih yang akan dilakukan Teman-teman dari komisi 6 nih Komisinya Bu Sondang nih Untuk uh, sekaligus mewarnai Era TV Digital ini Bu Sondang Iya uh, Jadi sangat betul sekali ya Pak Yang namanya tadi Pak Geris sebenarnya sudah menyampaikan juga Bicara tentang digitalisasi Itu kan memang sudah mengubah seluruh Tatanan kehidupan masyarakat Ditambah lagi dengan adanya covid Ternyata memaksa seluruh masyarakat dunia tidak hanya masyarakat Indonesia untuk masuk lebih cepat kepada sistem ataupun peradaban digitalisasi Nah tentu saja memang di setiap tantangan pasti ada peluang Jadi tadi kalau beranjak mengenai uh, masalah digitalisasi akhirnya muncullah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja Tidak hanya mengenai penyiaran tetapi bagaimana kemudahan-kemudahan atau ease of doing business yang uh, dilakukan yang yang ada di Indonesia karena tanpa adanya ease of doing business ataupun kemudahan berusaha bagi setiap uh, apa namanya elemen baik itu perorangan baik itu uh, apa namanya UMKM baik itu korporasi maupun besar kecil menengah dan lain sebagainya maka ekonomi di Indonesia akan tidak akan uh, sulit untuk bergerak dengan jauh lebih cepat. Nah, oleh karena itu kami sangat Uh, mendukung saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tadi bahwa pemerintah harus uh, segera menurunkan aturan-aturan turunannya bagaimana kemudahan-kemudahan berusaha tersebut bisa sejalan dengan cita-cita kita gitu kan, kalau kita lihat tadi Kemenkom Info sudah uh, mengeluarkan peraturan uh, pemerintah sudah melakukan per, uh, PP kemudian ada kemenko uh, Peraturan uh, Menteri dan lain sebagainya baik itu juga di UMKM dan lain sebagainya, nah kalau bicara mengenai masalah digital penyiaran begitu. Tadi Pak Geri dalam sambutannya menyatakan bahwa jumlah dari stasiun TV yang ada di Indonesia itu ada seribu lebih Begitu ya stasiun televisi 700 Bu Sunda, ada 700 televisi 700 televisi ya, betul. 700 televisi 700 televisi Nah kebayang kalau misalnya masing-masing stasiun televisi tersebut memberikan atau menyiarkan konten-konten lokal yang berbasis karifan lokal Gitu. Akan apa dampak dan efek dominonya Nah sekarang pertanyaannya apakah konten-konten mm -hmm. uh, lokal Atau uh, yang yang bermuatan uh, kearifan lokal itu tidak disiarkan Ya mungkin Pak uh, Agung bisa menyampaikan berapa persen daripada konten-konten Yang disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi sekarang Yang menyiarkan kearifan-kearifan lokal uh, saat ini Kalau kearifan-kearifan yeah. lokal tersebut disiarkan, dipublikasikan itu kan salah satu bentuk promosi akan bagaimana kita bisa mengangkat yang namanya ekonomi kerakyatan gitu, ekonomi kerakyatan ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya adalah ekonomi-ekonomi kreatif baik, gitu. baik. baik. terima kasih Bu Sonda ini pertanyaan juga untuk Pak Giri berarti ya Bu ya bagaimana ini pemerintah dalam menyikapi hal tersebut ya, kemudian juga nanti uh, Ketua KPI juga uh, terkait dengan diversity of content gitu kan, baik ke Pak Giri dulu Pak Giri, pemerintah diminta lebih lebih ini lagi gitu loh, lebih semangat gitu Pak Giri. Saya melihat udah semangat sementara. Oke, okay, silakan Pak Giri gimana nih? Uh, tes <tuh> untuk di bidang penyiaran sebenarnya aturan turunannya udah lengkap semua, tinggal diimplementasikan. Uh, saya masuk penyiaran 6 tahun yang lalu, jadi proses izin itu dulu hanya uh, 100. 108 hari kalau nggak Tapi di meja saya itu ada yang ulang tahun sampai 10 tahun, 15 tahun, gak jelas gitu izin itu. Tapi uh, rekomendasi ada banyak banget, radio, tv segala macam. Itu harus dituntaskan. Ya, proses bisnis ini kita dengan undang-undang cipta kerja ini benar-benar disederhanakan. Intinya kalau ada benar-benar peminat di bidang investasi penyiaran memang uh, harus cepat keluar dan uh, itu kalau izinnya keluar udah otomatis dia merekrut pegawai banyak, oh. konten kreator segala macam, nah itu seperti itu nah hmm. jadi untuk penyiaran sebenarnya nggak ada isu, proses invest, uh, proses bisnisnya nah perizinan cepat lah jadi kita sistemnya undertaking dan post audit jadi kalau ada yang benar-benar peminat mereka undertaking sendiri, menyatakan sendiri setelah memenuhi syarat nanti pada saat pelaksanaan izin udah keluar kalau mereka melanggar aturan ya mereka sudah tanda tangan sendiri berarti bohong sanksinya ada kalau mereka bohong sanksinya udah tulis sendiri janji sendiri dan dicabut <laughs> sendiri tinggal kasih sanksi doang <laughs> tapi ya, ya. Iya, oke okay, baik. baik Pak Giri, terima kasih karena keterbatasan waktu mohon maaf saya potong pagung gimana nih ya. abu sonang tadi menyarankan benar-benar ini ada diversity of content gitu ya konten yang beragam dan bisa mem membangun bisa me menggiatkan bisa menggairahkan gitu kan ya uh, TV digital gimana nih era digital kasih, maksud maksudnya jadi kalau saya melihat TV-TV digital yang baru ini yeah. Saya melihat seg Mengambil segmentasinya berbeda dengan TV yang sudah assisting Saya lihat seperti itu uh, TV assisting itu Contoh misalnya Indosiar Identik dengan Dangdut Kemudian Sinetron SCTV dan RCTI Jadi TV-TV yang baru ini Kurang pede kalau mengambil Format hiburan seperti itu Karena menurut mereka masyarakat sudah terlalu kenal dengan merek stasiun TV tersebut identik ya? identik, nah jadi takut ngambil sinetron, takut ngambil dangdut tapi ini sebetulnya berkah yang tersembunyi karena banyak TV yang bermunculan kemudian mengambil format siaran khusus ya contoh ya ini saya sebut tadi Madu TV, saya ngobrol dengan teman-teman Madu -teman TV ini lebih banyak orang NU, Gus, ada TV Muhammadiyah misalnya di sini. Kemudian ada Nusantara TV mengambil format siaran berita. Nah di luar ini saya pernah juga uh, ada namanya Smile TV. Yeah. Nah ini milik Mas Andinoya ya. Andinoya. Iya. Yeah, betul. Saya tanya sama pengurusnya nanti mau apa formatnya ini? Ya ini ketok setok yang ringan. Nah ini kan menarik. Lalu kemudian ada Makna Channel. Nah, ini TV khusus perempuan. Mentari TV ini TV khusus anak-anak. Jadi memang ini suatu rahmat yang tersembunyi ya. Ada semacam diversifikasi konten Yang diakibatkan karena mereka uh, di Menganggap tidak mampu bersaing dengan TV-TV yang existing Yang satu Ya, Ini rahmat yang tersembunyi Yang kedua tentang konten lokal yang disinggung oleh Bu Sondang Saya berharap bahwa konten lokal itu bukan menjadi kewajiban TV untuk menayangkan konten lokal Karena KPI membuat regulasi 10% konten lokal. Saya berharap kedepannya eh, konten lokal itu menjadi suatu kebutuhan, ya. Jadi mau nggak mau kita harus tayangkan konten lokal karena memang dia tariknya luar biasa. Jadi bukan lagi suatu kewajiban tapi kebutuhan. Contoh misalnya begini, Menpar Sandega Uno saya lihat di IG-nya itu ke Maluku Tenggara itu kan yeah. bagus banget. Nah. Kalau ada ATSDI TV di sana yang kemudian menayangkan konten Maluku tenggara itu bagus banget. Ya. Jadi saya pikir ya dan saya ini harapan saya sebagai ketua KPI agar konten lokal itu jangan dijadikan suatu kewajiban tetapi kebutuhan untuk ditayangkan. Artinya apa? Kalau butuh iklannya banyak, nah itu yang harus kemudian eh, kebutuhan itu kan ujungnya adalah komersialisasi. Ya. Iklan itu yang sebetulnya harus kita create dari sekarang baik terima kasih Pagung Pak Diana, besok eh, KPD World Jawa Barat ya Pak ya, ya betul. juaranya udah udah siap semua Pak udah katakan jangan-jangan juaranya malah gak mau jadi juara nanti pak. nominasinya sudah udah memiliki. ada ya kemarin tanggal 27 ya Betul, pak dirilis ya memiliki. ada konten kreator di situ ada ada kang ada ya jadi, uh... kalau beli tahu dari mana itu pak <laughs> <Okay>. <laughs> baik uh, pak Adean terima kasih banyak siap, waktunya siap. dan semoga sukses besok amin, amin. Uh, untuk KPD Award nya amin. juga semoga sukses pak untuk di sini siap. Pak uh, Agung juga selamat bekerja Pak Agung berikan yang terbaik baik untuk ya. apa uh, pengawasan di dunia ya. penyiaran tentu saja TV baik radio dan televisi ya. ya Pak ya selamat bekerja Pak Sampai sukses ya. Pak Geri juga demikian uh, selalu menjadi controlling bagi legislatif dan saya yakin pemerintah punya sesuatu ya. apa ya Grand Grand design yang ya. bagus sekali untuk uh, era digital ini Pak dan bangkitnya ekonomi kreatif Terima kasih Pak Geri kehadirannya di tempat ini Bu Sondang. Ya, Terima kasih, terima kasih banyak hadirannya Bu Sondang Cukup mewarnai dalam talkshow kesempatan kali ini. Tapi karena waktu uh, yang uh, harus segera kita akhir acara ini, maka kami tidak bisa memperpanjang lagi. Bu Sondang terima kasih, Bu Sondang Terima kasih banyak, Baroni. Terima kasih, Pak Giri, Pak Agung, dan juga Pak. Aduh, saya lupa apa? Pak banyak. Pak Pid. Pak Diana. Pak iya, ya, Ketua Kabinetnya. Iya betul terima kasih terima kasih Bu Sandang pemirsa demikian tadi bincang-bincang kita talk show ringan kita. Sesaat tapi semoga bisa memberikan makna Bisa memberikan arti terutama Bagi bangkitnya era digital Era digital adalah sebuah keniscayaan Tidak akan bisa kita hindari Tidak akan bisa kita uh, apa? Tidak Tidak kita lakukan Tapi era digital adalah suatu kepastian Yang nanti akan sama-sama kita jalani Saat ini kita sudah masuk Dalam era digital dan kita menunggu aso Yang uh, nanti Akan datang tahun depan bulan November Terima kasih kebersamaan Anda semuanya Pemirsa dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih kepada narasumber dan juga moderator kita yang sangat luar biasa, Bapak Roni Agustiar. Nah, pemirsa, untuk selanjutnya akan ada penyerahan bingkisan yang akan diserahkan oleh Bapak Profesor Dr. Nurdiono kepada para narasumber. Oleh karena itu, kami undang untuk uh, ke depan. Untuk ke bawah panggung, yang pertama Bapak Kriantika Kurnia, Direktur Penyerahan Kemenkominfo Republik Indonesia, dan juga kami undang Bapak Profesor Dr. Nurdiono untuk menyerahkan bingkisan. Yang kedua akan diserahkan kepada Bapak Agung Supriyo SIP-MIP, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Yang ketiga akan diserahkan kepada Bapak Dr. Adi Selamat, selaku Ketua KPID Jawa Barat. kalau pergilahkan Bapak untuk foto bersama Bapak mohon untuk di tengah kami juga undang untuk uh, Bapak untuk bergabung ke depan. Ya, baik sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada moderator dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa sudah berbincang-bincang ya mengenai era TV digital dan bangkitnya ekonomi kreatif dan kami persilahkan Bapak untuk kembali ke tempat. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Alhamdulillah talkshow sudah dilaksanakan Ini merupakan agenda terakhir Untuk sore kali ini Dan agenda nanti akan kita lanjutkan Pukul 19.00 Atau jam 7 malam Waktu Indonesia Barat Untuk saat ini kami persilahkan uh, Ibu ada Ibu Trisha Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi ini merupakan talk show ini merupakan agenda terakhir untuk sore kali ini. Kita akan lanjutkan agenda rapat koordinasi nasional tahun 2021 nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini Bapak-Ibu kami persilakan untuk istirahat terlebih dahulu. Dan kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang setia menyaksikan rapat koordinasi nasional 2021 saya Risma Menirah, pamit undur diri terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh